Otra Hey, hey, hey. Kota besar Kutarajeng, pelasarnya indonesia Juragan Juragan Jaya Aji kata Lena si, kalau masalah mahal, jadilah masih bersama dengan satu.